potong buah nanas. Oke, okay, yang saya ketahui iya kan. Nah, di sini saya juga berawal daripada Mas Toha di mana beliau itu menceritakan kepada saya bahwasanya kerjanya juga di kebon gitu guys ya. Dan kalau saya, pikiran saya ya, ketika awal-awal istilahnya mengenal Malaysia, maka yang ada di pikiran saya itu di sana cuman kerja bangunan, ya kan? Proyek macam itu jadi kerja macam pembangunan dan juga pembuatan macam jembatan, lah parit, lah hotel, dan lain sebagainya. Tapi ternyata banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ada di Malaysia termasuk ya berkebun termasuk juga istilahnya bersih-bersih macam taman dan lain sebagainya. Nah di sini guys ini dari Bejo TKI Malaysia ya dia bekerja di kebun nanas gitu kan. Dan selama seumur hidup saya, saya belum pernah tahu bagaimana istilahnya cara menanam nanas itu sendiri Cara istilahnya budidaya nanas Atau bahkan cara memanen ataupun mengambil buah nanas itu Apa diputer, apa dipetik, atau gimana saya kurang tahu Jadi saya penasaran sekali dengan Bejo TKI Malaysia ini Ternyata vlog-vlognya itu membahas tentang pernanasan seperti itu Jadi di Malaysia itu ada kebun nanas di mana Bejo TKI ini bekerja di kebun nanas itu guys saya penasaran sekali bagaimana istilahnya aktivitas yang dilakukan oleh abang Bejo ini guys, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya, link di deskripsi, dan jangan lupa guys subscribe channelnya Bejo TKI Malaysia agar semakin semangat lagi membuat konten dan menyajikan konten-konten seputar pernanasan istilahnya cara budidaya, perawatan dan lain sebagainya, mungkin beliau juga bisa share, sehingga kita juga ketika ingin istilahnya membudidaya akan ya, nanas ini boleh belajar dari channelnya Bejo TKI Malaysia ini guys Kita belajar dari negeri seberang ya kan Bagaimana istilahnya budidayanya ya kan pupuk-pupuknya dan lain sebagainya Langsung saja kita play videonya guys let's go Wow luas banget guys Assalamualaikum oh, itu nanasnya warahmatullahi, ya. wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel saya Channelnya Naranto Malaysia Oke okay. Salam satu rumpun dan salam seduluran Selawasi ya Oke okay. Pada kesempatan hari ini kita lagi mau bekerja tempatnya bapak Pak Sunar sunarti Orang Ponorogo jenangan lor. Ah. Dia menyuruh untuk memetikan buah nanasnya Kayak gini lor Oh ternyata eh sebentar guys Pak Sunardi orang Ponorogo apakah yang mempunyai lahan nanas ini adalah orang Ponorogo di Malaysia Wow ini nanas madu wih nanas madu Dan guys nanas enak banget Oke okay. Masya Allah sampai ujung sini ini Bapak Sunardi orang sukses yang berada hmm. di Malaysia, orang Ponorogo jenangan. Wah, oh, lah, lah, lah. ternyata yang budidaya, ya, budidaya buah nanas ini adalah Pak Sunardi. Pak Sunardi, ya kan, dari Ponorogo, guys, dari Indonesia, pantas saja, ya. Ah, tapi saya tidak tahu ini, guys, di Malaysia, orang tempatan sana, apakah istilahnya? Ada juga yang budidaya seperti ini. Saya kurang tahu juga ya. Silahkan komen buat teman-teman semua yang istilahnya punya budidaya nanas dan buah-buah yang lain ya. Pak Sunarti masih saudara rekat dengan Cik Rohman yang sedang balik kampung ya Lur. Oke. Okay. Saya kerja potong nanas. Saya kurang tahu. Macam ini kira seribu. Kira seribu seribunya lima puluh ringgit ya Lur ya. Oke, okay. jadi seribu nanas ya? Seribu nanas atau gimana ya, Bang? Ya, ini orang tiga ini dalam sekitar lima ribu, sekitar 2 jam lah. Insya Allah nanti selesai. Oh, ternyata cepat ya, guys? Ya, ternyata enggak lama. Saya kira tadi itu seharian gitu, masa seharian lima puluh ringgit gitu. Ternyata kerjanya dua jam aja, itu sudah selesai ya? Lima ribu berarti berapa itu ya, guys? Ya. Uh, 250 lah Jadi dikerjakan bertiga ya lor Oke okay. Ya seperti ini guys lor Oke okay. Kalau saya motong kayak gini Ini orang-orang kuat lor Ini satu bakul bisa berisi 50 biji ya lor Oke okay, 50 biji Tempatnya Bapak okay. Sunar orang Jenangan orang terkuat dari zaman dulu hingga oh. sekarang. Selain kebunnya nanasnya luas, beliau juga kebun sawit pajakannya luas Lur di kawasan sini oh juga. Oh my god, kawai, keren banget. Ini, Insya Allah semuanya kenal dengan Bapak Sunardi orang Ponorogo. Biasanya nama pinar nama besar ya Sunardiro. Oh Sunar Sunardiro. Beruk kan monyet ya guys, Kalau kenapa gitu? Kalau nanas madu harus dipotong dua kali tangkainya ya lor biar tidak mengenai buahnya, biar tidak jemblong alias bolong. Oh, oke. Okay. Nanas madu itu terkenal kayak lembut krisik. gitu guys ya, enak. Nanas nah, madu yang itu emang mantap. Mulai, is, jadi tangkainya tidak perlu dipotong sampai dua kali Oh, ya, begitu. Oke. Okay. Ini ilmu baru guys. Pekerja andalan ini. Eh, Siap, mantap. Lor. Aduh. oh guys jatuh, jatuh itu lagi, mas jatuh mas jatuh mas lagi, mas mas mas, mas jatuh mas jatuh, jatuh. jatuh. jatuh. oke okay, kayak gini suasananya guys ya allah Seronok ya nah lo oke okay, ketemu guys harus hati-hati loh jika bekerja menggunakan parang sebab kemarin ada orang baru juga belum pernah metik kayak gini, lur. Oke, okay. dekat lutut itu terkena parang. Oh. Wow, membacokkan kayak gini, lor. Aduh, doh, doh, doh, doh, doh, doh. Jadi, lutut alias jengkolnya kebacok ya, lor. Waduh, wow, kasihan banget. Jadi terkena parang bekas lukanya ya, sangat jeru sangat dalam. Jadi, oke, okay. biar ya, radok grekes greges gitu, lur. Betul, Jadi, betul, betul. Aduh, lor, ya. guys. Gimana ya rasanya itu aduh janganlah nyilu asli nyilu dengkul Apa? saya. Ma aku kira kerja nyuting tok Oke okay, lur ya. Oke. Okay. Oke okay, cara gitu guys. Ini nanas madu berarti ya. Oke. Ya. Inilah okay. proses pemotongan lur. Langkanya harus potong dua kali ya lur. Anas madu ya Kalau walaupun tidak dua kali Setidaknya ujung pangkal tangkainya Harus Jangan sampai runcing Biar tidak mengenai buah yang lainnya Ketika dijatuhkan okay. ya lor Paham Dan ini dilakukan oleh Sudah Para profesional lor. Betul, betul. Sudah, sudah lama Bekerja kayak gini Jadi Insya Allah parang ini sudah bersahabat Dengan kita ya lor ya bener Satu banget sih. Bakul ini bisa muat 50-60 biji kalau saya ini lor okay. ya. Oke. Beratnya mungkin dalam 80 sampai 90 uh. gram. Di Guys, di ini di punggung loh ya, di punggung itu 80 kilo sampai ke 100 ya. Mungkin 90-an lah seperti itu, guys. Ini di di sini ini betul-betul pekerja keras ya. Pejuang islahnya untuk keluarganya. Dan Masya Allah. Allahu Akbar. Orang yang keluar di jalan Allah SWT. Untuk mencari nafkah. Lalu meninggal. Maka matinya mati syahid. Allahu Akbar ya. Ke mana-mana ya lor. Mantap. Kalau tempatnya sudah bersihak gini enak lor. Terkadang jumpa juga tempatnya yang belum dirimbas. Masih ah. banyak dan dedaunan da itu. Oke, okay. kadang untuk jalannya banget. susah. Selain uh, banyak bangun tombol like, komen, dan subscribe, ya, Lur. Ya, okay, biar tetap pasti. semangat buat kontennya. Oke, okay. kita sering dapat panggilan untuk memetik buah nanas saat ini, Lur. Terkadang tempatnya Pak Damas, tempatnya Maksum, tempatnya Mas hmm. Nono, Suwarno, banyak lah. Ini, ini sebentar, dari nama-nama Bakul tadi guys, itu kayaknya menandakan orang Jawa semua ya, Nonong Sumarno Mas Dimas, itu nah, orang Jawa loh. Terkadang kan dapat orderan dari Tauke Chinanya, sebab nanas ini diambil sama Cina ya lor ya, oke okay. Dalam jumlah banyak soalnya, kalau cuma sedikit-sedikit orang pasar bisa ngambil, tapi kalau jumlah banyak, okay. kita kasihkan kepada Cina, sebab Takutnya waktu buah jam nanti tidak bisa habis, rugi juga ya lur. Betul Sebab betul. Karena nunggu satu tahun nih dari mulai tanam sampai berbuah ini jika perawatannya Pemeliharaannya rajin harus nunggu sekitar satu tahun ya lur ya. Oh lama banget berarti ya. Ini di kawasan paret sibur, paret sibur. Paret Sibur Kesana lagi para Raja Darat Terus para Raja Batu Pahat ya Lur Oke Batu Pahat Pahang masuk ya Ke Paret Raja Darat Terus masuk lagi kawasan sini Tempat saya kerja itu banyak lur Oke Siapa-siapa yang panggil Insya Allah saya bisa buat kerja Okay. Karena sudah terbiasa, kayak gini. Ya. Jadi, buat teman-teman, istilahnya yang ada budidaya, perkebunan, dan lain sebagainya, ya kan? Perlu tenaga. Boleh istilahnya kontak, bang, bejo, TKI ini, guys. Ya, masya Allah, keren. Terima kasih. Mantap, Mbak. Situlur-situlurku dimanapun Anda berada, baik di Indonesia dan Malaysia, atas partisipasi Anda dan dukungannya sudah okay. selesai lur wow kalau berjara merame itu sebentar saja sudah selesai betul betul uh. lumayanlah kalau sore saya dapat 60 ringgit 70 ringgit sebelah sore ya lur oke okay. buat tambah-tambahan buat makan oke okay, jadi berarti dia lebih dari 1000 buah gitu kan buat beli rokok <laughs> kayak gitulah lur lah, lor, lah. Ya, aktivitas ya, bener Masya Allah Ma Kayak ketinggalan lagi Ini kepatang urung lagi, Kaya urung lagi Kayak kurang lagi ya Cici, loro, telung. Mm -mm. Oh. <laughs> Itu juga masih Cici, ada iki, di situ tuh Lumayan lo guys Tinggi loh banyak banget ya, guys! Ya, gitu aja dulu, ya, Lur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe okay. biar terus semangat untuk membuat konten. mentake ranjung banget. Terima kasih buat sedulurku yang sudah mensupport mensubscribe Terima kasih ya, salam satu rumpun dan salam seduluran Selawase Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi suasana ya Abang Bejo yang bekerja di kebun nanas Jadi ternyata Abang Bejo ini bukan istilahnya sistem kontrak Tapi mana yang memerlukan Abang Bejo ini untuk tenaganya Maka Abang Bejo ini siap untuk membantu Siap untuk bekerja untuk teman-teman sekalian yang mempunyai budidaya Seperti itu ya, mau budidaya nanas lah, semangka lah dan lain sebagainya Tapi Abang Bejo ini istilahnya mungkin ya spesialisnya di nanas di nanas ya Lebih cenderung kepada nanas ini Karena sudah profesional seperti itu guys Jadi buat teman-teman semua yang punya istilahnya lahan Yang punya istilahnya perkebunan Itu boleh calling-calling Bang Bejo ini guys Langsung aja komen di videonya beliau ya kan Saya sertakan nanti channelnya di sini Dan juga saya akan share di komunitas ya Untuk channel Abang Bejo ini Jadi teman-teman biar bisa tahu seperti itu Oke dan kalau menurut saya sih guys ya Pekerjaan seperti ini Apapun yang kita kerjakan yang penting halal yang penting istilahnya berkah yang penting kita senang hati ketika melakukannya karena kalau kita bekerja dengan istilahnya hati yang senang maka Insya Allah berkah hidupnya tapi kalau istilahnya kita kerja hati tidak ikhlas macam mengeluh lah macam tuh ya kan tak seronok dengan pekerjaan itu maka istilahnya kita tidak akan mendapatkan sebuah hal kebahagiaan itu sendiri Jadi kalau kita istilahnya sudah enak kerjanya ya kan suka dengan pekerjaan itu maka insya Allah kebahagiaan itu akan ada dalam diri kita. Tapi buat teman-teman semua, istilahnya yang masih baru, memulai pekerjaan itu ya berusahalah untuk mencintai pekerjaan teman-teman sekalian, karena dengan mencintai pekerjaan itu sendiri, kebahagiaan akan ada pada diri kita. Oke, selamat buat Bang Bejo, semoga sukses selalu ya. Channelnya berkembang, banyak yang subscribe, banyak yang nonton juga ya, karena ini sangat-sangat bermanfaat sekali, guys. Ya, berkenaan dengan Abang Bejo. Kaim Malaysia ini Yang mana beliau Istilahnya Sharing kepada kita Bagaimana suasana Bagaimana istilahnya Tadi kayak tadi tuh Kalau nanas madu Harus dua kali Kalau nanas yang satunya Itu Itu cuma satu kali aja nggak apa-apa Seperti itu Dan itu sebuah ilmu yang mungkin tidak semua orang tahu gitu kan karena spesialis nanas ini memang agak-agak rumit seperti itu guys ya kita harus menunggu perawatan satu tahun baru panen dan lain sebagainya jadi buat teman-teman semua yang mau belajar selanjutnya tentang perkebunan ya boleh belajar dengan abang bejo ini juga ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat semoga sukses selalu buat teman-teman semua sehat selalu bahagia dunia akhirat dan juga saya doakan buat teman-teman semua yang masih sakit ya lagi sakit semoga allah Allah Taala segera memberi kesembuhan dan apabila teman-teman istilahnya sudah sehat, dia ya, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sudah banyak ini. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.